Yang kedua kadang-kadang yang partnernya bank ini developer ini jualnya inden, rumahnya nggak ready, <laughs> rumahnya nggak ready rata-rata developer baru ya kan, consumer finance nih di Indonesia masih baru rata-rata mereka approach-nya masih uh, financial aprus layaknya memberi kredit kayak di, di, di segmen SMI, komersial, korporat padahal itu approach-nya harusnya sangat-sangat sangat-sangat eh, berbeda. Setelah selesai 3 tahun itu, eh, orang ini, for service nggak tahu kenapa, itu dia tidak bisa dapat eh, fasilitas KPR dari eh, eh, perbankan Itu, itu, kan itu challenge-nya ya, dia ya. ya Sekarang apartemen sudah banyak berubah sih, para developer sudah, kalau dulu itu kan identik yang apartemen pekerja itu nggak menarik gitu ya. kan. Kalau sekarang itu udah Udah yang baru-baru apartemen udah konsepnya beda, dia residensial, ya mirip residensial. Hai, sobat Tepat 1, baik lagi ke acara Gelar, Gelar, Gede. Nah, kali ini aku kedatangan lagi Bro Victor. Halo. Buat Sobat Pemak 21 yang belum tahu, Bro Victor ini kebetulan hmm. adalah co-foundernya Tech Home, ya yeah. uh, Boleh nggak kita tahu apa itu Tech Apa aja yang ada di Tech Home? Baik. Ja. Okay. Jadi, oke. Uh, Jadi, iya saya salah satu co-foundernya okay. di Tech uh, Home. Jadi, kita... di uh, 2018, ya kita mulai mikir kayak, Uh, kayaknya ada sesuatu yang kita bisa uh, kayak uh, soft di dalam mm. uh, bisnis real estate ini right? tapi kita belum uh, terlalu yakin yang gitu. jadi kita did a lot of research uh, habis itu uh, kita lihat banyak model-model uh, uh, bisnis di luar negeri yang apa yang bisa jalan dan gitu. finally satu satu adalah namanya uh, rent to own okay. bisnisnya nah uh, disitulah kan uh, di Juni, Juni 2019 kita hire our first employee we started this uh, this company right uh, jadi untuk konsepnya rent to own itu adalah untuk membantu uh, ya yeah, teman-teman uh, atau masyarakat yang uh, mungkin uh, pengen beli rumah, nah, kan, tapi, tapi ya itu. belum bisa uh, mendapatkan fasilitas dari perbankan atau mungkin uangnya hanya cukup untuk membayar seperti sewanya aja iya, iya ya, tadi yang saya bilang kan, uh, sekarang itu masih banyak orang menunda membeli rumah ya, ah, karena betul. dianggap mahal, mesti persyaratan banknya masih ketat ya agak susah ya, ini mungkin rentolan ini model baru yang apa itu istilahnya itu nah, Pak itu ya. <laughs> Saya dulu soalnya sempat kaget pas bisa kalau kita masuk ke apartemen eh uh, masuk kulit gitu, udah ada tulisan yang kan, uh, bisa beli rumah, dari situ pun kayak kok kita yang bingung bisa beli di gitu, hmm. loh kayak, kayak yang saya pernah nyawa apartemen itu kayak, kayaknya nggak mungkin deh bisa, bisa, bisa punya apartemen gitu okay. tapi ternyata udah ada yang ada di uloven sih tapi kita mau uh, kayak misalnya uh, uh, pembayaran per bulannya hmm. itu uh, mengikuti pembayaran di kpr di gitu hmm. kan, jadi Uh, mungkin DP-nya lebih ringan uh, Terus uh, itu give uh, fleksibilitas untuk orangnya uh, Untuk tinggal di situ dulu gitu right? uh, Jadi dia bisa merasa oh tinggal di situ Rawat rumah kayak apa ya gitu right? uh, Kalau di akhirnya 3 tahunnya merasa oh like. Saya suka tempat ini ya, dia nah, Baru uh, bayi uh, ya gitu. uh, KPK di Bank jadi, Berit, kita sih ya? Untuk bisa uh, berkatir kali itu sendiri. Uh, jadi range rumah yang kita biasa support itu adalah uh, ya sekitar 100 juta uh, ke bawah maksudnya. Rumah-rumah ya lebih rumah -rumah, ya, call starter home misalnya. Yeah. Pespayar oh, ya ya. Pespayar. Oke. ini untuk uh, membantu ya agus keluarga muda yang yang mungkin baru saat nikah apa yang mau ya. uh, punya rumah ya. sendiri gitu biasanya kan tuh biasanya karena tinggi di dalam konstitusi juga ada satu pasal ya semua warga ah. Berha berhak untuk mendapat untuk tinggal yang layak ya. <laughs> <laughs> semoga terwujud ya itu realtek home ya kan bro. Uh, kalau menurut bro Brode sendiri, gimana ditanggapan nanti para banker uh, melihat adanya inovasi baru di properti seperti rent to own ini ya kan, bro? Ya rent to own itu menurut saya uh, sangat bagus sekali ya. Kita ketemu 3-4 tahun yang lalu ya Pak Victor, yeah. ya. saya interes banget itu. Uh, itu solusi ya, jadi orang bisa sewa dulu, dan dia happy dengan uh, rumahnya, hmm. ya dia beli kan, Betul. beli kan. Nah bisa tiga sampai, satu sampai lima tahun ya? Betul. Betul Dan sewa itu di, di, di convert menjadi down payment nanti ya? Um, ada sebagian ya, Pak. Oh so, sebagian, oke. Okay. Jadi, um, sebagiannya adalah, uh, kayak pemilikan rumahnya. Iya. Yeah. And then, sebagiannya itu ya, biaya sewanya kan ya, ya. dari perusahaan yang uh, memiliki rumahnya kan Iya iya iya. Jadi menurut saya ini sangat menarik kan. Jadi nanti ada alternatif lah bagi bagi orang untuk uh, kepemilikan uh, properti karena kan perusahaan-perusahaan ini kan dia investasi dulu kan. Dia beli properti uh, ke, dia kemudian jual ke ke apa? ke konsumen tapi dengan metodologi uh, sewa dulu uh, beli uh, kemudian nah kalau perbankan kan masih masih kurang ya inovasinya dia masih masih banyak uh, financial approach ya dalam dalam memberikan uh, pembiayaan gitu kan ya, tempo hari muncul ada namanya KPR milenial mm -hmm. ya kan tapi itu kan juga gak terlalu sukses kalau menurut saya karena Uh, dia mensis, bukan kalau dia mensisir yang segmen middle middle up ya dan rata-rata rumah itu kan belum dibangun ya kan kalau ini kan rumahnya udah ready ya kan disewa habis itu dibeli baru KPR kan jadi ada investasi dari uh, dari apa namanya tap home kan nah kalau yang milenial itu kan konsepnya uh, beli rumah angsuran serasa sewa ya. Tapi waktu itu nggak terlalu sukses karena rumahnya mungkin uh, jauh. Ya kan kalau ini konsepnya kan uh, membiayai untuk para first buyer yang uh, tentu mendekati tempat kerja kan. Ya. Gak, gak bisa, bisa jauh kalau dia... Rumahnya jauh, walaupun angsuran KPR-nya serasa sewa, tapi kan transportnya kan mahal, satu. Yang kedua kadang-kadang yang partnernya bank ini, developer ini jualnya inden, rumahnya nggak ready. <guluh> rumahnya nggak ready, rata-rata developer baru, ya kan. Nah itu yang yang menyebabkan tradi ini solusi-solusi uh, uh, uh, uh, solusi yang, yang, yang cukup bagus ya. Perbankan sebenarnya bisa lakukan banyak inovasi tapi karena uh, finan apa, consumer finance nih di Indonesia masih baru rata-rata mereka approach-nya masih uh, financial approach layaknya memberi kredit kayak di, di, di segmen SMI komersial korporat padahal approach-nya harusnya sangat-sangat ya kan bank ya yang mau um, meyakinkin uh, kayak inovasi ini Hmm. Ya, kita, mereka juga ada ya, yang uh, lagi dikaji, mau gini-gini support uh, Itu ya yang penting ya, nanti, uh, yang untuk uh, saya rasa yang untuk Red right 2 itu adalah nanti uh, misalnya dia di dalam 3 uh, tahun ini kan, uh, baik uh, contohnya lah ya kayak bayar sewanya lancar hmm. uh, dan tepat waktu gitu kan hmm. mungkin data-data ini bisa uh, pasti uh, dianalisa sama analisa sama uh, banknya itu sebagai uh, kayak uh, sesuatu yang positif gitu bisa dicentang oh ya yeah. um, selama tiga tahun dia membayarnya teratur gitu kan um, and then Ya, uh, automatic bisa, approve lah, kan? Bisa, dia udah, udah ini bisa, kan? Bisa iya, iya, iya, bisa di approve gitu ya. Uh, yang paling, um, i think yang constraint yang beban tuh Om setelah selesai tiga tahun itu, uh, orang hmm. ini, for some reason enggak tahu kenapa, itu dia tidak bisa dapat uh, fasilitas KPR dari eh uh, uh, perbankan, perbankan. Selanjutnya gitu, itu kan, itu gitu. challenge-nya ya, dia ya. ya. Ya, aku pikir gitu, jadi perbankannya harus menyesuaikan, ya kan. Sebenarnya kan kalau kalau sewanya lancar, dia otomatis auto, approve aja sebenarnya. Toh itu sudah terbukti 2-3 tahun pembayarannya lancar, ya. Jadi, tidak perlu harus dianalisa yang panjang kali lebar. <laughs> nah, yang menarik ini menurut saya akan menjadi tren yang sangat mendorong pertumbuhan apa penjualan properti maupun eh, kebutuhan properti dari para konsumen jadi ada ada developer ada tap home ya uh, investor perusahaan apa nih fintech ya yeah. fintech ada perbankan ya kan jadi dari developer kan dibeli dulu nih disewain uh, after itu baru di di kpr kan kan nah menurut saya nanti trennya akan mengarah ke apartemen karena di di jakarta itu masih banyak Biasanya apartemen tuh sudah diserah terimakan itu masih stoknya itu masih 20-30 persen. Kadang-kadang orang uh, kayak kaum kaum muda masih uh, kurang suka ya dengan oh, apartemen atau ya. Nah ya. di Indonesia ini uh, trennya Monopak. harus injek bumi. <laughs> gitu. Enggak, enggak, enggak, enggak. <laughs> Tapi sekarang apartemen <laughs> sudah banyak berubah sih, para developer yeah. sudah kalau dulu itu kan identik yang apartemen pekerja itu enggak menarik gitu kan. Iya. Kalau sekarang itu udah udah yang baru-baru apartemen udah konsepnya beda, dia residensial, ya mirip residensial. Uh, seperti itu. Jadi saya lebih suka apartemen ya. Iya, iya, iya. Kayak, iya, ah, ya. ya, ya, ya misalnya ada jenisnya, gitu, ada jenis, ada ya, ya, ya. So, ya, kan, Karena bayangkannya itu ya. tinggal di apartemen tuh ribet rumit, gitu. Padahal sebenarnya enggak, saya sekarang yang dibangun yang belakangan enggak. Jadi, event, eh, apa namanya, pokoknya eh, pokoknya konsep residensial. Ya, parkirnya enggak mungkin enggak cukup, ya, misalkan. Ya. ya, kan saya juga, waktu saya aktif kerja, saya di apartemen. Di apartemen. Aja, kayak apartemennya, kan saya, ada dua logis ya jadi uh, asal papernya bisa diterima. Yeah. Yeah, yeah, yeah, <laughs> iya, iya, iya. Iya, tak berarti ya. Iya, tak berarti. Strategi ya kalau <laughs> mau kayak misalnya mau bawa doginya ke dokter hewan Dan itu memang dari pengalaman kita uh, banyak pertanyaan para pembeli properti ya, rumah maupun apartemen itu bisa bawa Mm. itu enggak, uh, pet enggak gitu loh ya kan, nah sekarang di beberapa developer dia sediain, tapi towernya terpisah, mm. yang tower ini bisa, yang tower ini enggak bisa, sudah, sudah mengarah ke sana, artinya sebenarnya tren orang sudah enggak harus fanatik ke tapak itu sudah mulai bergeser, apalagi kalau transportasi masa LRT-MRT nanti sudah jalan, aku sih sudah feeling Uh, itu cepat sekali uh, apa shifting dari, dari landed ke high-res itu akan cepat, ya, ya akan cepat. Aku masih pengen tanya tentang uh, inovasi di home kan ada yang namanya Renbeg. Oh ya, jadi uh, untuk kalau uh, Renbeg,